起开 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers dan Leslar love Lovers Dimanapun kalian berada selamat malam Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus memberikan kabar terbaru, kabar baik Keberbahagia dan fastnya vitamin terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Pilar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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita lihat di postingan terbarunya Budha Lesti setengah jam yang lalu mengunggah video Buddha Lesti saat mengcover lagu Rumah Singgah informasikan kembali oleh Budha Lesti Persahabat yang fullnya ada di channel Youtube Lestler Entertainment Mudah-mudahan karya Buddha Lesti selalu diminati oleh banyak orang dan Terbukti kualitas yang sangat luar biasa dari suaranya Bunda Lesti yang sangat syahdu membuat pendonton dan pendengar pun merinding ketika mendengar langsung Bunda Lesti Kejora meng-cover lagu rumah singgah. Ini keren banget. Kalau bisa wajib trending persahabat ya semangat streaming untuk vlog-vlog di channel Youtube Lesnar Entertainment. Komentar pun begitu banyak persahabat. Diantaranya dari kolase entertainment mengatakan syahdu du du du du, katanya tua, wow. saking Syahdunya suara Bunda Lesti. Ada juga persahabat tanggapan dari malaikat penjaga al al-fatih siap trendingkan semangat. Wow, begitu banyak orang-orang yang semangat untuk trendingkan lagu Bunda Lesti. Pokoknya semangat terus, kompak dan makin solid untuk mensupport karya idola kesayangan kita. Berikutnya persahabat disimak juga, ada informasi juga untuk keluarga Konoham mengenai SCTV Music Award 2023 ini paling sementara di kategori penyanyi dangdut paling ngetop Bunda Lesti mendapat 72.931 votes, sedangkan untuk Avan ini mendapat 85.409 votes. Muda Lesti masih berada di nomor, di nomor dua persahabatan, ya. Pokoknya semangat terus, karena waktu masih panjang, buktikan tentunya gaspol terus untuk voting Bunda Lesti. Kemudian juga, persahabatan selanjutnya kita simak di storynya Kak Rizky Make Up satu jam yang lalu, mengungkap tentunya foto bareng Abang L. Dan ada kalimat juga yang diposting oleh Kak Rizky Make Up, "Kok kangen ya?" <laughs> Ada yang kangen dengan Abang L, bukan kariski make up saja, pastinya yang merindukan Abang L, semua orang, terkhusus anti Uncle Nia, yang selalu merindukan Abang Fatih, yang lucu dan sangat menggemaskan ini. Masya Allah nah, mudah-mudahan sehat terus ya, dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Berikutnya juga persahabat, kita simak di unggahan story-nya terbaru Bunda Lesti. Malam hari ini ternyata lagi bareng dengan anaknya Abi Ramzi, persahabat ya. Masya Allah, pokoknya sehat terus untuk Bunda Lasti, mudah-mudahan selaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Dan mereka berdua, ini lagi duet bareng, persahabat ya, lagi bernyanyi. Dan suaranya pun, aduh Masya Allah, suaranya bukan kaleng-kaleng. Dua orang ini suaranya the best banget. Kalau udah duet, aduh menggelegar, bikin merinding pendengarnya yang merasa baik Kita support yang terbaik mudah-mudahan Bunda Lesti. Selalu sehat dan apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti, malam hari ini selalu dilancarkan. Dan sukses terus untuk kaasila Asila Maisa. Mudah-mudahan selalu rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik bersama Bunda Lesti. Amin. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di postingan selanjutnya tuh Bunda Lesti. Aduh Masya Allah kira-kira lagi ngapain ini Bunda L. Pasti warga Konoha tentunya selalu menunggu kejutan dari idola kesayangan kita. Kemudian juga untuk berikutnya persahabat disimak di postingan L2W. Kali ini L2W mengunggah tentunya momen kegiatan di bulan suci Ramadan berbagi... Kepada tentunya sesama yang membutuhkan cerita L2W donasi Ramadan. Di Momor Ramadan L2W masih aktif berbagi. Kali ini adalah mukenah untuk ibadah tarawih, untuk lansia dan janda. Masya Allah, luar biasa keren. Mudah-mudahan agendanya tentunya selalu lancar, berkah rezekinya, dan semoga selalu sehat untuk kita semuanya. Amin. Dan kita lihat juga kalimat caption yang ditulis langsung oleh L2W Assalamualaikum, selamat malam, Alhamdulillah di momen Ramadan setelah L2W berbagi makanan untuk yatim, masjid, kaum duafa dan pengendara jalanan Kini Al-Duawe memberikan atau membagikan mukena untuk lansia dan janda untuk beribadah. Alhamdulillah di momen Ramadan bersedekah akan diganti berkali lipat oleh Allah. Terima kasih para donatur dan semua yang terlibat dalam penyaluran donasi mukena. Amin. Mudah-mudahan semuanya tentunya rezekinya dilancarkan. Dan semoga diganti berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Hanya doa terbaik tentunya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan juga sahabat kita mendapatkan kejutan terbaru dan vitamin bahagia lainnya di malam ini. Tetap stay tune dan pantengin channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik dari Lesti dan Rizky Pilar. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.